Apakah hukum kita tak ambil vaksin? Adakah berdosa? Vaksin vaksin ini masuk dalam bab berubat. Nabi kata tadawaw wala tatadawaw bi haramin. Berubatlah kamu. Dan jangan kamu berubat dengan cara yang haram. Kita ambil berubat dulu. Tadawaw, berubatlah. Baik berubat ni dah kita-kita syarah hadis ada dua hukum. Ulama, pertama maksud tadawaw ini dia pae ama. Dia asar ni al-asru fil-amri yufi dul-wujubah. Dan nah, kaedah Fekah asar suruh mana wajib. Nah, maka tadawaw ini mana wajib berubah. Ada pendapat ulamak itu. Dan pendapat yang kedua tadawaw ini bermakna sunat. Sunat berubah. Dan ada pendapat yang ketiga ulama Fekah. Tadawaw ini maknanya suruh dengan makna harus. Mudah nak berobak pun, pun apa, mu berobak pun boleh. Tapi kalau mu nak berobak, wala atasadawah biharam ni, Jangan dengan kaedah yang haram. Nampak lagi? Nampak tu, rawak sepitar, rawak apa-apa. kira, taubik ke, seseh ke, taubik to India apa. Jangan cara haram. Faham? tidak kait dengan agama. Doktor Kape ke, doktor Kristian ke, boleh juga. Faham? Yang tak boleh, bukan kisah -kis agama doktor tu. Cara merawat itu, jangan cara haram neh jadi ada penyakit yang bila kita sakit baru makan ubat neh kita pening dia baru makan penado kita kena gatal dah baru boleh buat gatal tu tapi kalau vaksin itu dia berkait dengan kuman daripada dia dibuat daripada kuman yang asal membawa penyakit sebab tu hang buat kuman ni dia ada dua kuman baik kuman jahat positif negatif faham dalam badan kita ada bakteria yang baik ini kajian Nah, Hai kajian Dia lebih tahu kita ikut dia Dalam bak ni tak kata kita nak ikut orang uh, uh, Benda gaus mi Kita ikut dalam bak awak rumah <laughs> Dalam bak penyakit kita ikut pakar-pakar penyakit Dia kata bakteria itu ada dalam badan kita Ada bakteria yang baik Bila masuk bakteria yang jahat Bakteria yang baik ini akan menolong badan kita Untuk melawan nah. Jadi vaksin ni macam lah, kena, kena ular lah Kena ketik di ular Ketik di apa-apa Kena ketik di lipang Nah, kita kena ketik di ular contoh. Dia akan suntik vaksin. Nah. Ha. Tapi dia akan tanya le ulom dia ke? Kena benda kaki. Doktor kata kena gigit dulu ulom dia. Dia kata tanya gitu. Dia tak terus pergi ambil obat Oh, Terus pita bodohlah gitu. Doktor akan tanya ulom mana Paha Kenapa? Karena bila ketik kabar ular kapok. Ha, ini vaksin ular kapok. Mudah ulang sedu-sela ni ya sini. Faham? Ha, ular katah tebu ha. ni. Kang, dia belain-lain. Neh. Apa-apa, ha apa-apa. Nampak? Ha, jadi dia buat daripada bahan-bahan daripada badan apa-apa kau dia buat. Kimia daripada badan ni dijadikan vaksin untuk baik dan lawan penyakit apa-apa kau kena ni. Faham? Vaksin tentang corona virus ini Ialah Disuntik dulu supaya kita Apabila kalau-kalau dikena corona corona yang baru masuk setelah kita disuntik Kajian ni lah Tidak memberi kesan buruk kepada badan ha, Itu panggil perubatan vaksin Jadi vaksin ini jika ada vaksin yang halal Maka tidak diharuskan vaksin yang najis Tidak ada vaksin yang halal maka yang najis baru jadi harus. Sama macam kau buat injak jantung. Injak jantung ni dua saja. Satu dibuat daripada lembu. Ustaz Khatiruang, satu daripada khinzir. Faham tak lagi? Tapi daripada lembu itu mahal. Daripada khinzir itu murah. Faham tak lagi? Ah, dah gua ni pula khinzir jadi murah. Sebab khinzir banyak di pasaran. Khinzir ni kalau beranak 14 ekor sekali tubik. Pastu dia murah. Hinzeh ni babi-babi tu 70 riyak eh saya kau. Lembu ada 70 riyak. telinga lah pahuluh. Faham lagi? <laughs> <laughs> lembu ni ni berapa saya kau? 3 ribu. Dah kalau nak buat, nak buat injak lah. Tak apa? Faham? Ha, jadi harga babi dunia ni pun kau. Apa tu banyaknya produk-produk kalau jini injak ceruang ni daripada Hinzeh. Kalau daripada lembu ada, harganya tinggi berganda-ganda. Jadi selagi kita mampu menggunakan injap jantung daripada yang halal lembu, maka tidak boleh menggunakan yang khinzir. Itu pandangan ulama dengan kaedah. Nah, tapi bila tidak ada pilihan, ya ada injap itu daripada khinzir. Fa maniatu ghaira faqih wala ani fala isma Kamu sudah masuk pada situasi yang tidak boleh memilih dan bukan kamu sengaja nak pilih injap khinzir dan kamu bukan melampau batas. Fala isma alai tiada dosa atas orang ini berubat. Kayak Quran tu. Pandak ni. Ha. Maka begitulah dengan boxing. Kalau kita rasa dia tidak memudaratkan kita penyakit ini, maka tidak perlu kita berubat. Kalau kita rasa dia memudaratkan kita, maka wajib kita berubat sampai bisi wang, wang, wang, berubat bisi wang, kena berubat Tak mau berubat duk dia. Ha batu ayah kita kata tak mau gi hospital, tak mau gi hospital. Dok leh buat gi hospital. Ni ulamak sebut. Ha dia tak mau babai duduk rumah, sesak gi. Faham tak eh? Jangan heret dia paksa dia. Tapi ayah tak mau gi hospital, jangan mesti bangga dok dia. Faham? Ni wa wa bila nak baiknya.